Sesuai target Lepas tiga ekor Ini biola eh, juga, saya kasih telur biola tiga ekor. Oke, okay. ini uh, telur PB2, telur biolanya satu, udah kelihatan. Kalau yang PB itu bulu rumnya warna putih, tinggal mengganti bekas yang satu ekor lagi. Ini kebetulan dia kemarin telurnya tiga, jadi nggak saya kasih telur kosong. Disini, oh yang terbang tutupin pintunya yuk nah, di sini telur biola juga sama pb atas nah, tiga ekor untuk panasnya biola lagi angker lagi kemarin udah saya isi nomor 3 ini yang lagi nunggu makan biji merah semua lewat tiga ekor mantap ini jantan yang kepala orangnya yang betinanya yang satu lagi nggak tahu saya namanya apa oke jelas ada yang lepas nih ini di atas pasangan biola jantan kali ewing Ini ruangan nutridosek jadi nah, ini saya. Ini juga lagi melakuk biola satu ekor. <tuh> di sini cuma satu ekor indukannya opalin kali opalin nah, sekarang kita video babuan babuannya <tuh> Ini berbuahnya Lutino MM Kalipaskun Dia lagi Nelor oh, Lagi nelor Ini biasanya nanti Kalau misalnya pas banget sama biola Terusnya yang ini saya lain Kalau Bukan lain nah kalau di sini indukannya par kali bds posisi lebih menelur juga oh menelur ini, ini anakannya selalu keluar bagus nah Oke okay.